Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulullah Amma ba'dah Anak-anak sini guru akan bercerita tentang Riwayat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Pada suatu hari Datanglah seorang pengemis Kepada Rasulullah Untuk meminta sedekah. Kemudian Rasulullah Memanggil istrinya Aisyah Wahai Aisyah Ambilkan bajuku untuk pengemis ini Alangkah senangnya pengemis itu mendapatkan baju Rasulullah Dia terus lari berteriak ke pasar Siapa ingin membeli baju Rasulullah? Siapa ingin membeli baju Rasulullah? Orang-orang banyak sekali yang ingin membeli baju Rasulullah Teriakan itu terdengar oleh seorang yang kaya raya yang buta Dia kemudian menyuruh kudanya untuk membeli baju itu Hai hey fulan, belilah baju Rasulullah untukku. Jika kamu mendapatkannya, kamu akan merdeka. Akhirnya budak itu mendapatkan baju Rasulullah tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian dia pulang untuk memberikan baju tersebut kepada majikannya. Majikannya begitu gembira sekali menerima baju Rasulullah. Dia menciumi baju tersebut. Sambil menangis, dia berdoa. Ya Allah, demi haknya Nabi Muhammad, kembalikanlah penglihatanku. Dengan seizin Allah, akhirnya dia sembuh dari buta. keesokan harinya, orang kaya tersebut datang kepada Rasulullah untuk mengembalikan baju Rasulullah. Dia menceritakan apa yang terjadi Wahai Rasulullah, ini bajumu, berkat bajumu, Penglihatanku sudah kembali, dan sekarang aku kembalikan baju. Rasulullah bercerita kepada Aisyah, Wahai Aisyah, alangkah berkahnya baju ini. Berkah baju ini sudah mengayakan orang miskin, memerdekakan budak dan menyembuhkan orang Buddha. Di sini Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk senang bersedekah. Karena dengan sedekah kita akan terhindar dari bahaya atau dari bencana Dan juga dengan sedekah bisa memanjangkan umur kita Mungkin hanya ini yang bisa gue guru sampaikan Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil manfaatnya Wallahumwafiq ila al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh